sini tukang mikul bawang asli dari Desa Pelayangan kecamatan oh. Gebang Kabupaten Cirebon terus lawas moharno kerja jadi tukang pikul bawang merah lawas sih dirasa beli warno setelah mikul bawang gue ya anak nah. apa sih dirasa hari pegel-pegel warna pegel ya <tuh> wah hari pegel-pegelnya dibiceti orang moharno Oh racam, orangnya jamu. Menguatkan bukan bijeti tiap balik kerja oh, orang-ra. Jamu berapa gelino? Jamunya apa, Muharof? Gelino. Jadi Mas Warno ke Wislawas yang Muharof mengkawe jadi kulit, mengangkut bawang merah. Lawas, lawas, ya lagi ngangkut bawang merah ya pos bos, ndi, bos kalisari, bos kalisari, lelanganin deh ya, benda, desa, benda, ya. kecamatan apa pakai ya, benda, tanjung, apa, tanjung kecamatan tanjung ya, apa, kecamatan tanjung ya, hmm kecamatan tanjung ya, apa, ya, apa, ya, dari paling bab... enak itu bawang perbes iya, gue sentra penghasil bawang merah, ya iya oke, okay, mau warung lagi santai, bos sambil udut, ceritit, menikmati Edeh. Oh, uh oh, -huh. oh.